Terima kasih Ini harganya berapa ya Bu? Ini 10000 Lalu yang ini harganya berapa? 40000 Oh ya sudah saya beli yang ini ya Iya Iya Pak Ini uangnya ya Bu? Iya Ini kembali. tadi toko kami silahkan dipilih-pilih saya mau beli ini ya saya mau beli ini oh. ini jadi semuanya 100.000 oh ini ya uangnya oh, ini pas ya bu saya saya Bu belanjaannya. Oh, terima kasih. Selamat datang di toko kami lagi.